dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan uh, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Tuhan yang maha maka trek jalan merdeka sore hari ini akan kita mulai dengan hitungan ya siap-siap 5 4 3 dua satu iya langsung diberangkatkan oleh ya babi iya lima, tiga, dua, satu, iya, iya, temukan untuk sgc.